Alhamdulillah, pada hari ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka silaturahim, sehubungan dengan telah selesai yang kita melaksanakan. Salat Idul Fitri Meskipun sudah hampir satu bulan berlaku InsyaAllah besok sahabat sudah berakhir Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Agar dilimpahkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya saya mohon maaf ya sebesar besarnya kalau saya melaporkan kalau apa dan menanti atau menunggu nah, sedianya saya sudah perhitungkan insya Allah tiba di, di Yang Gue atas 30 ketika berangkat dari rumah Jadi saya berangkat dari rumah Rencana Sehingga di Cipang Alun Lalu punya Sahur Sahagulia sini. Tapi ternyata Menurut kesepakatan kami Kita berangkat setengah tepat dengan sepuluh kita berangkat semua perjalanannya pimpinan rombongan mengarahkan kita lewat rombong ke ternyata ada sopir dari Palopo penumpangnya menurut Tanu adalah lagi samping tidak pernah tuh hewan kalesu, akhirnya lima orang 5 mobil ya, sir, kita menunggu sampai hampir jam 12 di lokasi. Nah, sementara acara ini tidak bisa saya tinggalkan karena saya jurum bicara. Ada orang yang mau keamanan itu pada saat itu dilamankan calon sekirinya ternyata selesai setengah satu baru selesai dan tinggalkan empat lewat periksi alhamdulillah saya ditelepon pendikia sudah di tingkisin sedikit sampai di sini ternyata saya tidur lagi di jalan sopir tidak mau bangunkan nanti di depan kantor bupati baru saya dibangunkan basta ya, di mana-cara banyak ini Dan saya bangun dilewati terus saya ngumpul lah, jawaban yang sini Ya, jadi sekiranya uh, Mohon maaf Atas segera terlebatan Kejaran ini Bapak dan Ibu-ibu Sekalian Kita bersyukur Bahwa pada tahun ini Alhamdulillah Kita sudah dapat Menyelenggarakan acara Shawalan atau hal halal secara offline nah, Tahun-tahun sebelumnya kan kita tidak punya gerakan, nah, Karena tidak boleh berkumpul Sehingga jeda ya dua tahun baru kita melaksanakan sahabat di wilayah Meskipun kopi tetap berlangsung, tapi sawalannya secara Dari atau secara virtual. Alhamdulillah yang lalu ini kita sudah dilakukan di Budismo di ruang balai sidang. Meskipun masih ada juga yang secara virtual. Saya kira di sini kita hadir semua, tidak ada yang Dewa Dari. Mudah-mudahan Yang ke depan, Insya Allah, Covid ini sudah berakhir dan mudah-mudahan tidak datang Covid Covid berikut, Insya Allah. Amin. Ya. Nah, kaitan dengan itu. Utama Muhammadiyah yang tinggal 170 hari lagi Itu sampai hari ini belum ada keputusan dari pimpinan pusat Apakah diselenggarakan sesuai putusan takmir Bahwa hanya anggota takmir dalam hal ini pimpinan wilayah Ditambah dengan ketua-ketua daerah yang menghadiri secara luring yang lain secara daring kami pimpinan wilayah sudah mengajukan surat ke pimpinan pusat agar mengadakan tadbir singkat untuk mengubah putusan itu Supaya Semua anggota utama Bisa hadir langsung di Solo Atau di Surakarta Kalau perlu penggembira juga Hadir di Surakarta Tapi sampai hari ini Belum ada Jawaban Belum ada juga tidak lanjut dari pimpinan pusat, nah, ketika datang Pak Haidar, kita sampaikan uh, beliau menyampaikan uh, silakan menggalang dukungan ke wilayah-wilayah lain. Nah, kalau banyak yang meminta, kita adakan target untuk meninjau kembali putusan tani. Mudah-mudahan ia ya, dalam modul ada jawaban sehingga kita bisa menggembirakan Meranaikan utama kan? Pertama, um, yang Sedianya kan tahun dua ribu dua puluh, bulan Juni, kita sudah berteman ketika ada COVID sehingga ditunda dua tahun tiga bulan. Ya bapak dan ibu yang saya muliakan. Silaturahim dalam agama Islam. Itu termasuk salah satu di antara yang diwasiatkan oleh Nabi kepada salah seorang sahabat. Terkala sahabat itu bertanya Amal apa yang dia lakukan sehingga dengan mudah masuk surga Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah tunjukkan amal apa yang saya lakukan sehingga saya bisa masuk surga dengan mudah Satu diantaranya kata Nabi Sil Aram Sambung Silaturahim kamu akan masuk surga dengan mudah. Yang lain, ada hadis yang menyebutkan tiga ada yang dua. Yang lain, yang menyebut empat ada yang tiga ada yang empat. Yang menyebut empat ialah Ausus Salam, Bosil Wa wa wa ada juga yang hanya Sil -ha wa wa wa Maka kalau mau masuk surga dengan mudah. Insya Allah kita semua ini calon-calon pupu di surga. Amin. Tapi mungkin ada yang masuk. tunggu eh, dulu. <laughs> Lama diperiksa nah, Mungkin ada juga yang diculuk dulu ke neraka, Untuk dibersihkan baru masuk surga nah, tapi Ada yang masuk surga dengan mudah Dengan kesempatan pertama Salah satu Amalannya Ialah Perbanyaklah bersilaturahmi Perbanyaklah Memberi maka perbanyaklah membantu orang lain, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah salat di waktu malam. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kaki anak cucu Adam tidak akan beranjak dari tempat yang pada jauh Kisar Sebelum diperiksa empat hal Tentang umurnya kemana dia habiskan Tentang ilmunya apa dia memahatkan uh, Tentang pertanyaan dari mana dia Oleh kemana dia lebih ada orang yang tanpa hisap masuk surga para nabi, para syuhada dan sahabat-sahabat nabi yang menjamin masuk surga, diberikan masuk surga kita yang lain ini cukuplah dengan memperbanyak sesilah yang sekaligus Menurut Nabi Memperlancar rezeki Dan memanjangkan usia silaturahim Itu bagian dari penamalan Ajaran agama kita bahwa Innamal mu'minuna ikhwan Orang yang beriman ini Persaudara Yang persaudaraannya Digambarkan oleh Nabi Kalijasat Seperti tubuh yang satu Kalau ada yang sakit satu Yang lain itu Merasakan Sakitnya Atau kalmunian Seperti Bangunan yang satu, Yesud Duhu Baghdad, yang satu, saling kuat menguatkan dengan yang lainnya. Nah inilah saya kira yang berlaku di persyarikatan kita, bahwa kita diikat oleh satu ikatan besar yakni agama Islam tapi lebih dari kecil dari itu kita diikat oleh ikatan persyarikatan Muhammadiyah persyarikatan Muhammadiyah menurut anggaran dasarnya tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itulah tujuan yang hendak kita capai. Nah, maka kita semua warga perserikatan mulai dari pimpinan pusat sampai ke pimpinan ranting, mulai yang anggota inti sampai kepada simpatisan insya Allah kita ba ba saling kuat menguatkan antara satu lainnya untuk berupaya mencapai apa yang dicita-citakan yakni masyarakat Islam yang sebenar-benar jangan dibayangkan bahwa Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu, kita harus membuat atau mengubah negara ini menjadi negara Islam. Tidak, jangan bayangkan bahwa masyarakat Islam yang kita inginkan itu, semua orang kita mau Islamkan. Juga tidak Terhadap Negara kita ini Persyarikatan Muhammadiyah Sudah menetapkan satu putusan Di Tamar Muhammadiyah Makassar Bahwa negara Indonesia ini adalah Darul Ahdi Wasyahadah Negara yang sudah menjadi Kesepakatan bersama oleh para pendiri negeri ini dan oleh kita semua bahwa negara ini tinggal kita mau persaksikan kita mau membangun kita mau berkemajuan di atas negara kesatuan Republik Indonesia yang dibangun berdasarkan bhinneka Tunggal Ika dibangun berdasarkan Pancasila dibangun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 karena dia sudah darul ahdi, apakah Muhammadiyah kalau ada yang mau menyelewengkan negara ini tentu dia melakukan amar makruf nahi mungkar. Orang yang sangat apa? keke -ke dalam pendirian bahwa negara Indonesia ini tidak boleh diubah-ubah lagi. Kemarin sudah meninggal dunia. Mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Buya Shafi'i Ma'arif Beliau sangat teguh dalam Pendirian Membangun bangsa ini Tidak perlu diutang atik lagi Pancasilanya Karena itu dia tidak setuju kalau Kita mau kembali ke Biagam Jakarta Mau apa-apa, maaf, maaf, maaf. dia tidak setuju negara ini sudah ahlu, ahli, Wasyahad Ya Mudahan Allah mengampunkan dosa-dosanya Menerima segala Amal perjuangannya Amin InsyaAllah ya. Yang kita inginkan ialah Bahwa Pribadi-pribadi warga persyarikatan Muhammadiyah Dan umat Islam Indonesia secara keseluruhan Adalah pribadi-pribadi dan umat yang taat patuh Kepada aturan-aturan agama dan melaksanakannya dalam kehidupan pribadi keluarga dan masyarakat. Dan insya Allah kalau itu terwujud maka terwujudlah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan Insya Allah negara ini pasti aman. Negara ini pasti menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warnak bungafur. Kalau semua orang sudah taat patuh kepada agama Allah, pasti tidak ada lagi yang mencuri, tidak ada lagi yang menipu pejabat pasti tidak ada lagi yang korupsi. Masyarakat pasti damai Karena tidak akan ada lagi Yang Konflik Satu dengan lainnya Karena kita ini Umat Islam Internal Adalah Satu kesatuan Tentu dengan umat lain Juga kita Membangun toleransi Karena kita ini dalam Islam dikenal ada uhuwa Islamia, ada uhuwa Watania, ada uhuwa Basaria. Nah, okay. kalau tujuannya Muhammad bisa tercapai, semua umat Islam menjunjung tegakkan menjunjung tinggi agama Islam, Insya Allah tujuan negeri ini juga akan tercapai masyarakat. Adil Dan makmur Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang dasar 45 Pemerintah ini bentuk Untuk melindungi Bangsa Indonesia Dan untuk Mencapai kesejahteraan Masyarakat Adil dan Makmur Tentu bagi kita diridui oleh Allah subhanahu Tahun dan untuk mencapai masyarakat yang seperti ini memang sangat diperlukan. Apa yang namanya kita namakan halal bihalal, atau kita namakan silaturahim? Nah, bahwa diantara kita ini harus tercipta dalam diri kita masing-masing ada kesiapan. Untuk Kita berkorban Demi orang lain Dan ada kesiapan untuk kita Siap Menahan amarah kita Kepada orang lain Ada kesiapan untuk kita Memaafkan Orang lain ketika Bersalah kepada kita nah, inilah Orang yang takwa Inilah masyarakat kalau berkumpul menjadi masyarakat, masyarakat yang dicita oleh Muhammadiyah. Dan inilah yang dihasilkan oleh puasa kita. Kita menjadi orang yang taqwa. Wa, at, lil wa siap berbagi. Dalam kehidupan ini, apa dia berada dalam keadaan susah atau senang. Wal-kazimina gaizah, mampu mengendalikan amarah dan nafsunya. Wal-afi'na an dapat memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun orang lain tidak meminta maaf, dia menyambung silaturahim, Meskipun orang lain memutuskannya, alladzina idza faalu faahisyatan aw zalamu anfusahum sa raallahu kalau pun dia terlanjur berbuat salah maka dia tetap ingat Allah dan tetap kembali tetap cepat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah tentu untuk membantu masyarakat yang rukun seperti ini rukun internal Rukun eksternal kemudian tercipta suasana damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nah, tentu itu tadi diperlukan kita membangun ukhuwah internal diperlukan kita ada toleransi internal toleransi eksternal bahkan toleransi secara internasional. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Untuk membangun silaturahim internal Maka Dalam Al-Quran kita temukan bahwa kita ini Sebenarnya adalah Awalnya umat satu Tapi Allah tidak menghendaki kita ini hanya satu umat Maka ciptalah berbagai macam umat manusia ini awalnya cuma satu min nafsi wahidah wa ha wa wa awalnya hanya Adam kemudian diciptakan dari Adam istrinya kemudian diperkembangbiakkan jadilah mereka su'ubah ilah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, alita nah, pun pindah dari satu tempat ke tempat lain, membuat komunitas baru di situ, kawin mawin akhirnya berkembang biak. Yang sesungguhnya kita ini semua berasal dari satu, yaitu nenek kita ada. Kalau ditelusuri, ya saya ini masih ada suku 12 kali di potong itu, karena nenek saya yang ke 12, menurut lontar bilang di bawah, yang ne yang menang galak mengasa karena naik abainya riji di potong, nah. karena ingin tahu besoknya mana apa lalu burat nih kita ubahin ibu rat ya, iya ma ni nih nih karena mana ibu ini yang di danta galara mengasah kare mengaleng anak bicus terus terus ke bawah sampai saya yang ke 12 nah, itulah manusia pindah dari satu tempat ke tempat lain bercabang bercabang beranak pinang agar kamu saling kenal mengenal saling memahami saling bersinergi saling bantu-membantu saling menciptakan kedamaian saling membangun kehidupan kemudian ya, sejak dari awal menistilahkan agama ini dengan berkemajuan jadi dalam Anggaran dasar pertama Muhammadiyah Itu disebutkan bagian B-nya Memajukan Hal igama Kepada Lid-lidnya Jadi memang Sejak dari awal sudah istilah Memajukan nah, Karena memang ini kita gerakan tajdid gerakan Kemajuan nah, Jadi kalau beberapa tahun terakhir ini kita populerkan ada istilah Islam berkemajuan, itu memang sudah sejak dari awal Kiai Ahmad Dahlan sudah menggunakan kata memajukan hal di kepada uh, lidlinya, kepada anggota anggotanya. Nah, kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kita Arabu. Tapi dalam Al-Quran, kita bersuku-suku berbangsa-bangsa ini, Allah berfirman, "Sekiranya Allah menghendaki, Allah menjadikan semua manusia ini satu agama saja, satu umat saja, semuanya Muslim." Nah, tapi Allah tidak menghendaki, nah, memang Allah tidak. Mau kalau kita ini sama semua, nah, kita ini memang dijadikan ber, suku-suku berbangsa-bangsa berbeda-beda agama berkelompok-kelompok bermacam-macam ada organisasinya di Muhammadiyah ada bagian-bagiannya dan seterusnya itu memang Allah sudah menghendaki seperti itu. Nah. Tapi perbedaan-perbedaan itu bukan untuk membuat kita komplit antara satu dengan lain nah, kalau kita sesama umat Islam nah, waktasimu bihabdillahi jami'ah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah jangan bercerai-berai jangan berkomplik antara satu dengan lainnya nah, meskipun waktaku minkum ummatun silakan kamu membentuk umat kelompok-kelompok yang kerjanya ya muruna bil ma'ruf wa yahud anil Ya dauna ilal khair wa muruna bil ma'ruf wa yahud anil muka. Jadi silakan dalam umat Islam ini ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wahda, ada apa, ada apa, ada apa. Ah tapi satu kesatuan waqtasimu bihablillah. Nah, jadi ibarat kita mau ke Makassar tujuan kita sama-sama ke Makassar Tapi kita mengendarai kendaraan yang berbeda nah. nah, begitulah Kita umat Islam ini harus terus menerus menjalin silaturahim Nah, untuk kita bisa saling memahami diantara sesama umat Islam kita harus memahami bahwa Allah memang tidak menghendaki kita satu, tapi Allah menyuruh kita berpas tabikul khairah. Walau shallallahu ja alaihi wasallam umat awal tidak, walaikilliyahulawakum atakum pastabikul khairan sekiranya Allah menghendaki Allah menjadikan kamu umat satu tapi Allah tidak menghendaki karena Allah hendak melihat siapa di antara kamu paling menggunakan potensi yang dianugerahkan kepadanya nah, secara organisasi Muhammadiyah ini memiliki potensi yang sangat besar Punya modal organisasi, punya modal jaringan, punya modal amal usaha Ayukum, siapa di antara kamu yang paling menggunakan potensi ini silahkan berkompetisi dengan lain Itu punya potensi-potensi silahkan Internal, di luar agama, agama lain pun Umat Islam ini punya potensi. Umat Islam yang bersaudara umat Islam ini punya kemampuan punya macam-macam, belum -macam, punya ajaran yang sangat universal. Nah, Silahkan kamu berpasrah khairat dengan umat lain. Nah Secara pribadi juga begitu, karena kamu punya potensi yang diberikan mungkin berbeda-beda antara satu dengan lain silakan kamu berpes tabikul khairat dengan teman-temanmu yang lain. Nah, tapi orientasi kita kuntum khairah umat. Nah, kamu itu adalah umat yang baik. Kalau secara besar umat Islam, kalau perserikatan Muhammadiyah. Kamu itu, wahai warga Muhammadiyah, khairah umat, umat yang terbaik. Secara pribadi, kamu itu seharusnya menjadi yang terbaik. Ya, anak-anakku di belakang yang masih sekolah, kamu itu seharusnya ranking satu. Nah, maka, pas tabikul khairah, berlomba lah ranking satu. harus nah, pada akhirnya, saya ranking, saya ranking. Nah, yang lainnya kalau berlomba untuk jadi rekin satu Kalaupun dia tidak menjadi rekin satu Maka pasti dia menjadi orang yang pintar nah, Tidak, tidak terlalu jauh beda banyak pengetahuannya Rekin satu nah, Beginilah kita umat Islam nah, Kita berpastadikul heran Nah dalam memahami agar silaturahim ini dan berpasca Bikul Herat ini kita bersaing secara sehat. Nah, itulah tadi agama menyuruh kita litaa Arabu saling kenal mengenal dulu. Nah maka perlu kita umat Islam ini mengetahui mengapa kita berbeda pendapat antara satu dengan lainnya. Mengapa secara kelompok besar Muhammadiyah berbeda dari itu Itu harus dipahami nah, Apa penyebabnya sehingga kita berbeda Apa sebabnya sehingga ajaran Islam ini kita pahami Nah paling tidak ada tiga hal yang menyebabkan kita berbeda dalam memahami agama ini dan inilah yang melahirkan kelompok-kelompok di kalangan umat Islam yang kalau lahir kelompok-kelompok sebanyak-banyaknya kelompok tapi kita tetap bergandengan tangan kita tetap bersatu di dalam perbedaan nah, yang pertama bahwa ajaran Islam ini memang Bermacam-macam Mutanawi Pelaksanaan ajaran Islam ini memang Dicontohkan Nabi berbeda-beda Yang bersifat pilihan Bagi sahabat Atau bagi kita nah. Maka yang namanya mazhab itu Itu mazhab pilihan nah, Jadi aham dipilih oleh Imam Malik, mungkin berbeda yang dipilih oleh Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Ambal itu artinya, pilihan-pilihan para imam itulah yang kita lagi namanya mazhab, Karena itu tidak pernah kita menemukan bahawa ada imam mazhab yang menyalahkan mazhab yang lain tidak, inilah yang kami pilih ini yang kami agak benar. Nah, kalau akan ada perubahan, kau menemukan lagi, ikuti yang lain, jangan ikuti saya karena ini yang saya temukan dan ini yang saya pilih. Nah, jadi ajaran Islam ini memang bervariasi. Nah, katakanlah salat tarawih yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan, Menurut Aisyah, kalau kita hanya berpegang pada hadisnya Aisyah, salat malamnya Nabi itu, menurut Aisyah, tidak pernah lewat dari 11 rakaat, dan dia, Nabi, mengambilnya empat rakaat, empat rakaat, tiga rakaat. Itu di rumahnya Aisyah, tapi ternyata di rumahnya Ummu Salama. Nabi menurut Ibnu Abbas Saya pernah bermalam Di rumahnya Salama Bersama Nabi Dan ketika ya masa, Waktu sahut kami terbangun Saya melihat Nabi Beruduh Maka saya juga ikut beruduh Saya lihat Nabi Siap-siap salat Maka saya berdiri di belakangnya Lalu dia menarik saya ke samping kanannya nah, lalu saya salat bersama-sama Salatnya Nabi di situ Masna, masna, masna, masna, masna Tambah rakaat nah, Nabi salat Dua, dua, dua, dua, dua Satu rakaat nah, Di tempat lain Nabi mengajarkan Salat malam kau dua, dua, dua, dua Merukah bertutup tiga rakaat di hadits lain, riwayat lain, Nabi pernah melaksanakan delapan rakaat sekaligus baru dia tutup. Ah, belum lagi bahwa Nabi pernah melaksanakan secara berjamaah sejak full masjid. Nabi melaksanakan sendiri-sendiri atau berjamaah secara terbatas. Nah, apa artinya ini? Artinya? ajaran Islam memang dimungkinkan untuk satu orang, satu kelompok berbeda dari kelompok lainnya. Maka ketika ada organisasi, ada kelompok, ada orang yang mau pelaksanaan salat malamnya 4 4 3. Eh jangan kan kalau kita sudah terbiasa 2 2 2 2. 3. Nah, ada yang seperti itu. Sama misalnya Kodon Jangan disalahkan yang berkunut Yang berkunut jangan juga Salahkan yang tidak Berkunut nah, Karena rupanya Nabi memang pernah Berkunut nah, Malah pernah berkunut Kunutnya sangat keras Mendoakan Supaya Ahliqin kafrata wal musyriki Kodam mir'aqda'aqda'aqdi Panjongka'i tapi kemudian Nabi ya, Boleh jadi Ditegur oleh Allah Jangan, tidak siapa lagi Yang mau masuk Islam Kalau kamu hancurkan semua kafir dan semua Musyrik Tidak boleh mereka nah, Didoakan untuk di, dihancurkan Apalagi nah, didoakan untuk Dimulih hidayah supaya dia masuk Islam ya, Nabi menghentikan kunutnya Tidak lagi berpura dari di Madinah ditemukan lagi kalau perang baru berpuluh. Nah. Tapi ada yang mau bunuh terus-menerus karena belakangan doa bunuh sudah berubah. Nah, yang diajarkan nabi kepada Hasan dan Musaik yang mau berpuluh tentu di persidangan berpuluh. Yang merasa tidak perlu berpuluh tidak perlu berpuluh. Nah karena dari sejak Imam empat eh sudah terpecah memang begitu tapi diantara mereka tidak ada yang saling salah menyalahkan nah, Imam Syafi'i terus menurut setiap Suh berkulut Imam Abu Ghaniwa tidak pernah tidak mau berkulut Apa biar ada peran juga tidak perlu berkulut karena menurut dia eh, sudah dibatalkan ke kulutnya Nabi tidak pernah berkulut nah, Imam Malik yang berkulut jika lo ada sesuatu hal yang Ganti Terus-menerus Sungguh, umur, asal, makhluk, islam Mulutkan Ada kita Sesuatu kondisi yang memerlukan Doa khusus Di dalam Al-Quran nah, Jadi Agama ini bervariasi Yang kedua Ayat-ayat Al-Quran Dan hadits-hadits Memang dimungkinkan untuk bisa dipahami lebih dari satu pemahaman. Misalnya, ketika kita beruduk, "aula bisa, diartikan bisa," bisa sekadar bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Bisa diartikan berpegang pengang bersentuhan -sentuhan. Tetap Bisa juga diartikan Lebih dari bersentuhan Dalam arti Melakukan hubungan suami istri Apakah maka Memungkinkan tiga pemahaman Lebih lagi kalau ada pemahaman Pemahaman yang lainnya Nah Al-Quran ini bahasa Arab Bahasa itu simbol Simbol itu Bisa di Bahari bermacam-macam nah, Saya katakan air Air ini macam-macam Air mineral Air di dalam uh, Kolam kapan kecil kita Air buka Air di cemberan juga air Ketika kita mengatakan air Dan tidak menyebutkan air apa Itu bisa menyebutkan Penafsiran dan pemahaman sama ketika saya bilang kunci, eh, Sampai kunci. Ada tentu yang bawa kunci motor, kunci eh, mobil, kunci lemari, kunci rumah, kunci. Eh, mungkin juga ada yang bawa kunci Inggris, kunci Tiongkok. Maka. Insyaallah Allah semua yang datang kepada Allah Dengan memahami Al-Quran dan Sunnah Berdasarkan pemahamannya Itu akan diterima oleh Allah Aniaya saya, zalim saya Kalau saya bilang besok bawakan saya kunci Lalu saya tidak bilang kunci apa Kemudian besok masing-masing membawa kunci Lalu sampai di, terkumpul di depan saya saya pernah kehaya satu. Nah, yang saya maksud kunci nah, kunci mobil saya. Yang lain salah semua. Itu berarti zalim saya. Kalau dari awal saya tidak menyampaikan nah, Allah dalam Al Qur'an seperti itu menyampaikan secara umum yang memungkinkan untuk bisa dipahami lebih dari, dari satu pemahaman. Yang ketiga Mengapa umat Islam ini berbeda? Karena metode pendekatan yang digunakan Untuk memahami agama Islam ini berbeda Tahun 70-an ada seorang sejarawan Guru besar di Merokong Namanya yang terutama Adi Al-Jabiwi Menulis tentang mengapa umat Islam berbeda dalam memahami Al-Qur'an. Kata beliau, itu karena mereka menggunakan tiga macam pendekatan itu. Selain pendekatan induk ini, masing-masing terbagi-bagi lagi, terbagi lagi terbagi, lagi, terbagi lagi sehingga bermacam-macam caranya memahami Al-Qur'an. Nah, saya tidak tahu apa ini yang menginspirasi Majelis Takji sehingga menetapkan metode apa manhaj Takji itu ada tiga. Saya tidak tahu apa dari sini. Saya tidak mengikuti perkembangannya pemikiran-pemikiran senior senior kita sebagai sebagian sudah almarhum. Nah, tapi yang jelas. Muhammad Ali yang meninggal 12 tahun yang lalu di Maroko ini Itu lahir tahun 1935 Jadi tahun 70-an, 80-an sudah punya penulis sejarah perkembangan Pemahaman umat Islam kepada agamanya Katanya ada tiga manhaj yang digunakan oleh umat Islam yang pertama dia menggunakan pendekatan namanya bayani. Umat Islam mementingkan, memperhatikan teksnya, ayat teksnya Al-Quran. Nah, jadi dia memahami Al-Quran dan Hadis secara tekstual. Apa kata teks itulah yang dijadikan pegangan. Akal tidak perlu terlalu campur ke dalamnya. Kemudian katanya ada umat Islam yang melakukan pemahaman terhadap agama Islam ini dengan pendekatan burhani. Nah, menggunakan pendekatan kontekstual, akal pikiran dikedepankan, kemudian melihat. Al-Qur'an dan hadis itu dari berbagai aspek dan berbagai pendekatan ilmu pengetahuan dan mengaitkannya dengan kondisi keadaan sekarang yang mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga boleh jadi dia memahami ada teks yang mengatakan ini haram tapi dia anggap ini tidak haram karena sudah illatnya lain. Zamannya sudah berubah. Niatnya sudah lain karena ini ya. Yang ketiga, ada yang memahami agama Islam ini, kata beliau, dengan menggunakan pendekatan anti nurani, intuisi, dan perasaan. Beliau sebut dengan manhaj Irfani, manhaj irfani. Boleh jadi tesnya lain. Akal pikiran menghasilkan lain, tapi dia sudah merasa diri Terlalu dekat kepada Allah, sehingga bisikan hati nuraninya itulah yang dijadikan sumber kebenaran. Maka memahami Al-Quran berdasarkan bisikan hati nurani karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini katanya biasanya dilakukan oleh para sufi-sufi, para pemimpin pemukul mereka. -pe -pe yang sudah, with dan to you, sudah menyatu dengan, dengan Tuhan. Nah, Inilah masing-masing ada cabang-cabangnya lagi, ada yang ekstrim terlalu pikirannya ditonjolkan, nah ini yang memastikan liberal, nah ini liberal, ya. nah semua ditafsirkan, semua ditampilkan. Nah, kita lihat contohnya. Dalam hadis disebutkan Ya yang sering di sehari-hari Bahwa Nabi melarang Laki-laki Menjulurkan pakaiannya Di bawah mata kakinya Harap hukumnya Ancamannya Neraka nah, Bagi yang Tekstual bayani saja boleh jadi yang yang lain. Maka harus laki-laki tidak boleh memakai celana sarung dibawa bawah mata kakinya. Dasar. Dasar. Ini. Nah, yang memahami secara burhan ini, otakang tunggu dulu. Lihat dulu apa asbabulurnya hadis itu. Bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi sosial masyarakat Arab ketika Nabi bersabda seperti itu Nah, mereka melihat dalam sejarah, oh di zamannya Nabi Muhammad Orang Arab belum tahu menenun pakaian Maka pakaian harus diimpor dari China, dari India, dari Mesir, dari Yunani Barulah mereka punya pakaian Nah, pakaian pada waktu itu barang mewah Nah, ternyata dikaren dicari di dalam hadis ada kata al-huyala. Eh, dipikir di sini di intinya ini huyala. Kalau menimbulkan huyala maka haram mutlak. Tapi kalau tidak ada huyalanya, kerja bukan di ibadah, maka semua hukum asal di luar ibadah pada dasarnya boleh. Kecuali ada larangan nah, Cari Orang Arab yang memakai itu memang Memamerkan Kekayaannya Melimbulkan kesombongan. Sini kan Dan kejadian itu ya, Bagi aku nanti kuliah maling Kota dua meter. Maka nah Kita beri 2 mentir Nah Nabi melarang itu Karena ada kuyalahnya Nah orang yang berpikir Kurhani sekarang ini tidak ada hujan yang di bawah mata kakiku, mata kaki Bukan saya mau memoderakan, bukan saya mau berhubungan, tidak Ini karena sudah kebiasaan Maka ini tidak dipersoalkan oleh yang berpikir burhani Yang berpikir irfani Kamu-kamu tersebut kebiasaan, kebiasaan, kebiasaan karena Masa Rumah muruk, dan Masa Rumah Nomasia Masa pakaiannya sih kerukan apa kekasih kan? Sudah berlebih-lebih yang iya Yang berpikir ilfani karena dia sudah dekat kepada Allah Sudah hilang dunianya eh, Emang Haram sekali kalau sampai berlebih-lebih iya. Tapi kalau tidak ada unsur-unsur itu Tidak berhubungi kalau kekasih Nah wajib misalnya patung Patungan itu itu ketika sekali tanda kulit paripat menggambar makhluk bernyawa nah, maka tidak boleh berpotong Haram hukumnya potong kalau berpikir burhani senti ain rata dengan senti senti nanti akhirnya kamu dituntut untuk memberi nyawa terhadap dirimu yang kamu foto itu bayani berpikir bayani nah, berpikir qarni itu gro kita berdiskusi dulu, ya begitulah perbedaan. Sehingga kalau ada masyarakat, ada kelompok-kelompok masyarakat yang seperti ini, berbeda dengan kita, berbeda, eh, kita saling memaklumi. Tidak boleh kita saling salah menyalahkan. Insya Allah di akhirat nanti, karena Allah maha pemurah, Allah maha penyayang, semua yang memahami Quran ini. Salah saja pemahamannya. Kalau dia sudah berijtihad kata Nabi kau dapat satu pahala. Kalau benar dapat dua pahala itu yang dijadi kau pegang olehmu dia sehingga dia sumbernya kita ini Al Quran dan Sunnah as-Sunnah atau Al Mukhulaf dengan ijtihad, ijtihadnya kita, ijtihad yang lama berkumpul kemudian menafsirkan. Tapi ijtihad jamannya itu berdasarkan memahami Al-Qur'an dan Sunnah menggabungkan ketiga-tiganya bayani kalau harus bayani, burhani pada tempatnya, irfani pada tempatnya. Nah, maka khas kita berbeda mungkin dari yang lain-lain. Nah, maka secara internal umat Islam kita rukun karena kita saling memaklumi kita di Muhammadiyah ini tarji mencari yang paling rajin tapi tidak pernah kita menyalahkan yang lain nah, cara salat kami karena Nabi mengatakan selalu kemarah itu mau diusali cara angkat tangannya Nabi misalnya ini tadi contoh itu pemahamannya berbeda nah, Ibn Umar mengatakan Nabi kalau salat jumna nabi kalau salat angkat tangan sejajar dengan kedua pundaknya, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, al di atas dadanya atau di dadani. Nah, terci bermusyawarah. Nah, sepakat bahwa cara angkat tangannya yang dimaksud yadun adalah dari atau ujung jari. Maka pertengahan yadun adalah di pangkal ibu jari. Jadi pertengahan itu di depan dekat. Nah, maka ini yang sejajar sehingga karena ini sejajar ibu jari sejajar dengan daun telinga itu tadi Allah Akbar. Nah, satu hadis tapi yang lain memahami yang sejajar itu ujung jarinya, masa Allahu Ada yang memahami sejajar ke kiri kanan? Allah Ada yang pagi sejajar ke atas? Allah Akbar. Semuanya senyap-senyap, eh, tidak ada yang bisa disarankan. Cuma nah, Muhammad dia itulah ikhtiar dua matinya Allah Subhanahu Wataala. Kemudian, pak wada apa meletakkan tangkannya sendiri. Nah, Muhammad itu melihat tang kesibukannya ini maka ini kemudian kemudian Allah SWT. Nah, dalam bahasa Arab, salurumi itu mulai dari atas pusat sampai di leher begini nah, Maka ada yang merasakan Allah Ya tak betulah, karena di atas nah, Di atasnya ini, media, di atasnya nah, dadanya ini Kalau dadaannya gini, di atasnya dadaan Tidak bisa diserahkan nah, Kita menguamah dia ya, Pertengahan uh, wasatiyah nah, Dada ini dari leher sampai ke bawah ya. Tengah-tengahnya lah apa posuang diletakkan. Itu yang membuat kita berbeda. Nah, terhadap umat lain kita harus mengakui eksistensi mereka dan boleh saling bantu membantu. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 Allah berfirman begini. La yanharukum Allahu anil ladina lam yuqatilukum billahi wa lam yukhrijukum min diarihim antabarru wa ilaihi inallaha hu al-muqsitin Allah tidak melarang kamu tabarru tabarru itu ya kalau menurut penjelasannya adik hidayat Barul itu sudah di atasnya lagi ihsan. Nah, eh, mulai al khaif, al taiful, taif, kemudian al kemudian melahirkan maruf, kemudian melahirkan ikhsan, kemudian melahirkan firud. Nah, jadi tingkatan tinggi. Nah, ihsan saja. Orang berbuat baik kepada kita, kemudian kita membalas lebih baik dari perbuatannya atau memberikan haknya lebih dari apa yang menjadi haknya, atau kita mengambil hak kurang dari apa yang menjadi hak kita. Itulah ihsan ini di atasnya. Ihsan, kalau biru, berarti bisa lebih banyak lagi. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berdiri kepada... Siapa saja, apa dia akhir, apa Kristen, apa Hindu, muda, protestan, silahkan berbuat baik Silahkan bersahabat, silahkan berteman dengan mereka Bantu mereka kalau membutuhkan bantuan Silahkan Juga tidak melarang kamu berlaku adil kepada mereka kalau nah, dia benar Dia dimenangkan, meskipun teman kita yang salah, kita harus salah. Kecuali kalau dia memerangi kamu karena agama Atau mengusir kamu dari kampung halamamu, Barulah kamu bisa bermusuhan dengan mereka Tapi sepanjang ini dua tidak ada Kamu boleh berteman, kamu boleh berbuat baik Makanya sodaka impar oleh lasismu Itu boleh diberikan kepada orang non muslim Sepanjang tidak memerangi kita bahkan dalam peperangan saja kalau ada jeda ada gencatan senjata nah yang diperlakukan oleh salah hukum di perang dari perang salib The eh, har yang berarti singa itu sakit karena gencatan senjata salah hukum nah, maka toleransi dalam Islam kita menghargai mereka, menghormati eksistensi mereka Tapi lagu dinukum waliya Dan keyakinan kita Inna dina, indawahil islam Agama yang di sisi Allah hanya Islam Agamamu itu salah Tapi meskipun saya tahu bahwa agamamu salah Itu saya menghormati kamu Karena lagu dinukum waliya dinam Silahkan kamu beragama Nanti kamu sendiri yang bertanggung jawab nah, Tapi kalau ada peluang ini agama-keadaan Karena ya, kamu belajar sendiri Orang-orang yang mempelajari Islam setelah dia mengetahui Ini agama yang benar, dia beralih ya. Nah itulah toleransi kita, persaudaraan kita Karena persaudaraan sesama manusia Tentu lebih-lebih karena kita bersaudara sebagai bangsa yang satu Nah inilah Muhammadiyah nah, InsyaAllah kalau Muhammadiyah ini berkembang Kita akan damai Dan Islam ini kita anum Islam Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya mohon di maafkan Allahu yang Allah wabarakat Nasru min Allah wabarakat Wa tershir bu'inin Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh